Oke okay, baik kita ketemu lagi ya. Jadi di video sebelumnya anda sudah menyiapkan dulu ya, menyiapkan dulu proyeknya agar uh, dirubah menjadi Cordova kita kita add platform Android dan kita coba running lewat emulator. Oke. Okay. Nah sekarang kita akan mencoba menggunakan kamera plugin. Ya pada intinya kamera plugin itu mampu mengakses hardware kamera dan mengakses picture library yang ada di dalam smartphone anda, oke? Okay. untuk itu anda perlu menginstal terlebih dahulu plugin-nya. jadi anda uh, masuk ke folder uh, movie project, anda ketik kete kurdova plugin add Cordova plugin kamera, plug oke? Okay. Tunggu beberapa saat, kalau Anda cari itu ini ya, Cordova plugin kamera kalau Anda cari di MPMGS dan di dalamnya ada uh, apa namanya? contoh-contoh penjelasan cara installnya gitu ya. Dan ada cara pakainya dan ada penjelasan cara yang bergambar, dan sebagainya. Jadi helpful banget, Anda tinggal ikutin saja. Um, oke, okay, selesai. Rakin uh, kameranya tuntas terinstal. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah menambahkan Cordova JS di dalam indeks HTML Anda. Jadi ini saya akan copy. Oke, okay, Anda buka indeks HTML, double klik. Nah, ini di paling bawah, di paling bawah indeks HTML. Sebelum saya cek dulu ya, Facebook JS ya sebelumnya ini ya, di sini kali. Nah, tambahkan script type teks JavaScript cordova.js JS, oke? Okay? Nah mungkin anda wondering, kalau anda lihat di www atau di mana pun di JS itu enggak ada yang namanya cordova.js ya sama sekali nggak ada. Nah kenapa ditambahkan? Karena Cordova JS ini akan otomatis diproduksi, di generate pada saat runtime, pada saat kita build, kita run, otomatis Cordova JS ini secara khusus merupakan JavaScript yang digunakan untuk menghandle API pelakon, menghandle uh, sebagai jembatan dengan pelakon plugin yang uh, gunanya untuk mengakses hardware dari smartphone kita ya. Jadi jangan bingung kenapa di mana Cordova JS hanya diciptakan pada saat gitaran. Oke, okay. uh, kalau anda mau pakai kamera, anda harus mengisikan berbagai macam permission ya, mandi dalam manifest Android, Android tadi kita sudah Uh, lihat caranya cara pakainya ya pertama adalah anda tambahkan permission kamera kedua uh, hardware kamera kemudian uh, ketiga adalah permission untuk buat uh, file mem membuat file ke dalam hard drive smartphone anda jadi ini anda buka lagi yang namanya uh, manifest masuk ke platform android app uh, SRJ, Main, Android Manifest, ya ini ya, dibuka double click dan anda taruh di, di paling atas ya tidak masalah ya. users Permissions, Android Permission Camera, users Features, Android Hardware Camera, users Permissions, Android Permission Write External Storage, itu yang perlu kita tambahkan. Oke okay, selanjutnya untuk kombinasi lengkap tentang cara penggunaan kamera plugin ada di npmjs atau di GitHub karena ada banyak ya fitur-fitur kamera plug yang bisa Anda manfaatkan. Oke, okay. misalkan apa? Saya mau jepret pakai kamera selfie, saya mau jepret pakai kamera belakang, saya mau matikan atau fokusnya, saya mau menerangkan gambarnya. Itu ada semua. Oke, okay. nah di sini kita mau coba ya, menangkap gambar menggunakan kamera plug -in ini. Oleh karena itu, tambahkan sebuah eh, apa namanya tempat atau button untuk. Eh, mengambil gambar, button sekaligus tempatnya. Jadi kalau Anda lihat di HTML ini ada IMG di sini, IMG poster pic. Ada SRC yang dikosongin. Ini gunanya untuk menampung gambar yang ditangkap lewat button ambil foto ini. Ini saya akan copy, lalu saya akan buka edit movie HTML di www uh, Edit movie HTML. Saya cek dulu di bawahnya homepage. Overview, oke okay, di sini ya, ada li ya, li buka li tutup. Nah di sini, Control V. Aduh, ini, oke okay, sebentar, saya rapikan dulu. Oke okay, ya, oke okay deh, ini saya akan tap tap tap tap tap. Ya, ya sekali lagi, um, ada img, poster pic id-nya, dan ada button dan pick untuk mengambil gambar nanti hasil gambarnya akan dipasang ke post tropik. Oke okay. kode program untuk menjalankan kamera smartphone adalah navigator kamera get picture dan ada uh, dua callback function on success akan dipanggil fungsi on success akan dipanggil kalau sukses on fail akan dipanggil kalau fail gagal ya options itu ada macam-macam konfigurasi yang bisa kita kirimkan untuk mengatur pengambilan gambar. Oke okay, kita akan um, mengcopy ini ya pembuatan pick ini. Uh, di mana anda copy ini nanti itu anda letakkan di appjs di edit movie yang pasti. Jadi anda coba search dulu edit movie. Nah ini dia edit movie di dalam sini entah di mana terserah mau di bawah di atas terserah. Saya akan lakukan di atas saja di sini ya. ctrl v. Nah Mari berikan programnya, saya jelaskan satu persatu. Um, Oke, okay, ini sepertinya ada sebentar ya, saya cek dulu, saya cek dulu. Oke, okay, ini pertama ini, bla bla bla nya ini, Anda hapus dulu ya, bla bla nya, Anda hapus dulu. Ya. Nah, uh, karena Freebook seven di sini menggunakan single dollar, ya, single dollar, maka di sini kita hapus. Dolarnya diganti satu. Program ini maksudnya adalah dia mendengarkan button picknya ketika diklik ya. Apabila button picknya diklik maka panggil navigator, kamera, uh, get picture untuk menjalankan akses ke kamera hardware, uh, ke kamera aplikasi kamera di smartphone Anda. Dan uh, akan ada function on success, ada bisa lihat di bawah. Yang akan dipanggil kalau pengambilan gambarnya sukses, dan function on fail yang akan dipanggil apabila fail. Dan Anda bisa setting beberapa hal, quality, JPEG uh, quality 100%, ya. target width adalah besar ukuran gambar, destinationsnya nya uh, source type-nya, encoding type-nya, JPEG, media type-nya, picture, dan uh, seterusnya. Anda bisa tambahkan berbagai macam opsi di sana. oke okay. Dan apa yang terjadi kalau sukses, ya? Oh ya, sebelumnya ini ada keterangan tentang source type, ya, picture source type. Di sini kita pilih dot camera, yang artinya uh, take picture from camera. Jadi gambar yang diambil itu sumbernya bisa dari galeri foto, kodenya 0, atau kamera, kodenya 1, ya, atau save foto album, um, yang kodenya dua, nah, success and fail. Kalau sukses, kita tampilkan gambarnya ke image data. Nah, ada, bisa lihat, success on success ini, dia ada sebuah variabel atau parameter yang dipasingkan di dalam fungsinya. Ini ya image data ini sebenarnya adalah base 64 data, jadi gambar yang dibuat string yang dikonversi menjadi base64 menjadi kode base64 uh, bentuknya string panjang dengan uh, kak, dengan apa namanya huruf aneh dan acak begitu ya dan biasanya uh, kita bisa lempar ke suatu platform untuk di render menjadi gambar contohnya kita lempar ke browser maka kita bisa gunakan perintah khusus untuk merender uh, string base64 ini menjadi gambar jadi hasilnya base64 ini kita langsung render ke dalam posterpic ya ke dalam source-nya Oke, okay, jadi uh, source-nya ini selain file Anda bisa gunakan base64. Uh, Hati-hati ketika copy paste ini petik tunggalnya diperbaiki dulu. Oke okay, ya, selesai. Nah, data image JPEG base64 posterpik, Ya kalau uh, gagal tentu saja kita ada satu parameter message ya penyebab gagalnya apa kita bisa tampilkan alert. Oke, okay, jadi kalau Anda ada di sini um, sebenarnya tidak ada gambar yang tersimpan di smartphone Anda karena uh, return value-nya langsung kita tampilkan ke dalam uh, apa namanya? ke dalam poster pick-nya. Oke, okay, uh, kita akan tes. Oke, okay, kita akan kayaknya sudah oke okay nih, kita akan coba build lagi, teman-teman oke -teman. ok, run android tunggu beberapa saat, hingga nongol di emulator saya ini baik, mari kita lihat hasilnya uh, edit movie itu ada di dalam new movie ya, kemarin jadi kita akses new movie kemudian kita tambahkan judul kemudian homepage Kemudian overview, kemudian uh, release date, lalu kita submit, masuk ke server, sukses tambah data, dan disitu ada poster img ini ya, img kosongan dan ada ambil foto. Kalau ambil fotonya ditekan maka Anda bisa akses, apa namanya ini, uh, demi ya, demi seolah-olah kita punya kamera di emulator ya. Ini sebenarnya Anda bisa uh, menggerakkannya alt WASD yang anda bisa gerakan ya, jadi anda bisa pura-puranya ini ya uh, berjalan-jalan di apartemen untuk menjepret gambar begitu ya, ini hanya simulasi aja, oke okay. simulasi untuk uh, pengambilan gambar lewat emulator, tekan tombol kamera ini, klik, maka um, centang artinya anda setuju dengan gambar ini silang, batal, dan Uh, ini adalah untuk mengulangi pengabdian kabar Cantang Dan kembali ke app Ke app Anda Dan Anda lihat uh, P64 stringnya Dirender ke dalam img source-nya Jadi ini hasil akhirnya Oke, okay? silakan dicoba Kita lanjutkan ke tutorial berikutnya